Move on banget nih dengan aksi lucunya Baby aksi gemesnya Abang Fatih yang ketika bermain piano. Masya Allah, gemes banget persahabat ya. Ci Abang sampai terpesona sama Wakirana. Aduh masya Allah, ekspresinya. Lucu banget membuat warga konoha pun selalu saja merindukan tingkah lucunya Abang El Sehat terus untuk Abang Fatih, doa terbaik selalu kita berikan untuk Lesler family Kita lihat juga persahabat, begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram Nadki 2324 mengatakan Abang L, moodbuster aku Kalau lihat Abang L, bawaannya happy Walaupun cuma lihat di sosmed Saya selalu kasihku, bagerku, solehku, love you, al-fatih oh, Masya Allah Pokoknya begitu banyak Orang-orang yang selalu mendoakan Selalu mendukung, selalu mensupport yang terbaik buat Leslar Family Masya Allah Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat juga nih momen yang sangat membanggakan ketika Coach Adibal Ini tentunya persahabatnya memberikan pernyataannya soal Rizky Bilar yang begitu luar biasa mensupport istri tercintanya Lesti Papa Bilar ini sudah ikhlas dan 100% mendukung persahabatnya mendukung lagu insan biasa untuk diluncurkan walaupun lagu tersebut juga persahabat, ya itu masih melibatkan seorang Rizky Bilar wow Masya Allah banget persahabat apapun itu kata Papa Bilar walaupun mungkin lagu insan biasa itu ke saya gimana-gimana efeknya kata Papa Bilar saya ikhlas luar biasa seorang Rizky Bilar yang penting kata Papa B kita udah jujur dan kita memang berusaha untuk menjadi pribadi lebih baik ke depannya. Ini yang selalu membuat kita salut. kuca Adi balas saja kagum dengan sosok Rizky Bilar. Memang luar biasa, Papa B itu beneran menjadi support system terbaik untuk Bunda Lesti Gejora. Bener-bener dari nol sampai kemarin launching itu, Papa Bilar yang dampingi dan mewujudkan impian seorang Lesti. Wah, wow, luar biasa. Makin bangga. Mudah-mudahan, Leslar family selalu sehat. Rumah tangganya Leslar bahagia, rukun, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kemudian juga, persahabat, kita lihat beberapa tanggapan komentar. Begitu banyak diberikan. Di antaranya, persahabat dari akun Kozi Deslo mengatakan... Tidak heran banyak orang yang mendapat manfaat dari kehadiran Leslar Baik dari bahagianya maupun sedihnya Agak kurang suka sih mengapa harus diungkit-ungkit melulu kisah mereka Semoga setelah ini mereka lebih tenang menjalani kehidupan rumah tangganya Tanpa harus ada pihak-pihak lain yang mengganggu Amin Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Atar Mimi Handayani Masya Allah, Papa Bi, suami, dan Papa terbaik buat Bun Les dan Abang Fatih Sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Amin, iya Allah, luar biasa, begitu banyak doa baik Mudah-mudahan doa baik dari kalian diinjabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Kemudian juga persahabat berikutnya Ini juga momen yang sangat membuat kita pastinya bangga dengan sosok lestih yang luar biasa meluncurkan single insan biasa dibantu oleh coach Adibal dengan menciptakan lagu yang luar biasa persahabat, Masya Allah sukses laluan ya untuk kalian berdua mudah-mudahan terus memberikan karya terbaik dan ini adalah support serta dukungan dari seorang coach Adibal buat Lesti Kejora membuat kita bangga dan kagum pastinya Kemudian juga persahabat selanjutnya, kita lihat di sini ada kabar membanggakan sekali. Alhamdulillah untuk lagu insan biasa naik kembali untuk trending dunia, itu nomor 17. Wah, Masya Allah, terus streaming ya untuk warga Konoha semangat, dukung penuh karya-karya idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat ya, ini ada portrait Cidukan, Papa B dan Bunda Lesti di... Tempat rekaman persahabatan, masya Allah, Papa B juga akan meluncurkan single baru. Ini yang membuat kita juga penasaran banget ya dengan kejutan yang akan disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita. Namun dibikin salvo banget nih dengan duduknya Leslar Papa B ini mangku bunda Lesti di ya. masya Allah, so sweet banget ya mereka berdua. Selalu saja membuat baper kita semuanya Alhamdulillah mudah-mudahan lancar dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin Kita doakan untuk idola kesangan kita Semoga selalu sehat dan kita semuanya juga Kemudian juga berikutnya kita simak persahabatnya Ada potret Ibu Rosmala Dewi dengan Kak Claudia Masya Allah, Alhamdulillah persahabat ya Ibu Rosmala Dewi sudah tiba di Indonesia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 Bersyukur Wabarakatuh